Harga yang ditawarkan masih di bawah harga pasaran. Buat teman-teman yang mau beli untuk dijual lagi, insya Allah masih kebahagiaan. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dedi dari Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah stay, sudah menonton, dan mendengarkan video-video dari Rosa. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya mau mereview showroomnya Dewi Mobilindo. Ya, Semoga teman-teman bisa menjadikan bahan referensi dan rekomendasi. Insya Allah harganya masih bisa kena nih. Tinggal teman-teman tawar langsung ke usernya. Nah buat teman-teman yang showroomnya mau direview atau mobilnya mau dibantu pasarkan bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. dan buat teman-teman yang belum subscribe bantu saya subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman di belakang saya ini ada Nissan Grand Livina untuk tipenya tipe XP yang Kalifi ya teman-teman tahun 2012 bertransmisi otomatis di mana pajaknya di bulan September mati lima kali untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan atas nama perorangan berplat ganjil warna silver ya ini kilometernya kurang lebih sekitar 140 ribuan teman-teman mobil ini dijual sebesar 70 juta dalam keadaan pajaknya mati lima kali tapi dengan harga segitu masih bisa dinego nah teman-teman yang mau nego langsung bisa menghubungi Pak Edo Pak Edo nomor teleponnya di 089 0896 69 32 ya teman-teman nomor teleponnya ada di kolom deskripsi atau di atas di sini nanti ada teman-teman atau teman-teman ada penawaran harga untuk pajaknya dihidupkan ini harganya 90 juta tapi masih bisa nego ya negonya langsung ke Pak Edo. Insya Allah harganya dikasih base price buat teman-teman untuk kondisi saya pastikan nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak ya teman-teman masih sangat layak pakai ban-bannya pun masih sangat tebal. Untuk bodi-bodinya pun masih bagus. nggak ada masalah. Insyaallah mobilnya tinggal pakai. Baik, teman-teman, selanjutnya nih kita ada lagi. Ini mobil Nissan Grand Livina juga, tapi yang tipenya SP ya, teman-teman. Sierra Victor. Ini tahun 2013 bertransmisi manual, warna silver. Platnya plat B, alamat SNK daerah Tanggerang, Kabupaten dua kurang lebih ya teman-teman warna silver beradisi manual platnya ganjil, pajaknya Februari 2023, masih hidup untuk kilometernya sudah menempuh 120 ribuan saya lihat sih mobilnya masih sangat layak pakai, masih bagus, kilometernya juga masih cukup rendah untuk ukuran 2013 nah ini teman-teman harganya dijual 90 juta masih bisa nego insya Allah mobilnya rekomendasi karena memang kondisinya pun saya lihat masih cukup menarik dan masih cukup layak pakai Dan dijamin mobilnya nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak ya teman-teman Mobilnya sehat, terus kaki-kaki juga masih enak 90 juta yang ditawarkan masih bisa nego Negonya langsung ke Pak Edo ya teman-teman Untuk all body saya pastikan mulus banget teman-teman Langsung Japri beliau, ownernya Oke selanjutnya ya teman-teman Baik, kita ada stok lagi di Dewi Mobilindo, yaitu blend van. Blend van 1,3 yang standar. Ini tahunnya tahun 2017. Bertransmisi manual, belum ada AC. Berplat genap untuk alamat SNK daerah Tangerang kota atas sama perorangan juga. Dan pajaknya bulan November. Ini pajaknya mati 4 kali. Untuk harga pajak mati, dijual 75 juta masih bisa nego pokoknya teman-teman nego aja langsung harganya masih sangat murah-murah dan masih kebagian loh teman-teman untuk pajak terima hidup itu 95 juta masih bisa nego juga negonya langsung ke Pak Edo ya insyaallah nomor teleponnya teman-teman whatsapp langsung direspon dengan baik jarak tempuh mobil ini baru mencapai 120 ribu atas. untuk STNK alamatnya di daerah Tangerang Kota berkuat genap, pajaknya di bulan 11 atas nama PT ya teman-teman Tapi insya Allah kalau buat daerah Tangerang sih masih enak Untuk pengurusan pajaknya Oke, baik Saya kepastikan mobilnya nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Mobilnya maupun mesinnya masih sehat teman-teman Harga segitu yang ditawarkan baru penawaran Nah, buat teman-teman juga ditawarkan untuk kredit paket ringan Dimulai dp 10 jutaan masih bisa ya Pak Edo ya Nah, teman-teman tinggal japri beliau mau DP berapa, angsuran mau berapa, dibantu sampai deal, sampai jadi. Mau tenor yang 4 tahun, lima tahun masih bisa ya, teman-teman. Baik, kita ke CRV masih ada lagi. Oke, okay, baik teman-teman, kita kembali ke stok berikutnya. Di sini ada Honda CRV Tahun 2008 bertransmisi otomatis, Ini yang tipenya 2.4 ya teman-teman Warna abu-abu atau grey berplat ganjil Alamat SNK daerah Tangerang Kota Pajaknya di bulan 4 teman-teman Ini bulan April hidup 2023 ya. Alamat SNK daerah Tangerang Kota Atas nama perorangan Kilometernya pun baru mencapai 100 ribuan ya teman-teman Masih sangat bagus dan masih sangat rekomendasi Karena unitnya saya lihat sih Sangat istimewa ya Dan Mobil ini dijual 125 juta Masih bisa nego ya Baik itu cash ataupun kredit Teman-teman bisa langsung japri Saja sama Pak Edo langsung mudah-mudahan harga tersebut bisa merekomendasi buat teman-teman alamat Dewi Mobilindo itu di Jalan Tepung Umar nomor 100 tepatnya di samping SPBU Karawaci Insya Allah tempatnya bagus besar dan stoknya banyak yang laku loh teman-teman ini tinggal dikit di beberapa unit sudah terjual Dewi Mobilindo ini beliau spesialis harga bajongan karena rata-rata pembelinya pun Pedagang mobil juga Atau showroom Harga yang ditawarkan masih di bawah Harga pasaran buat teman-teman yang mau Beli untuk dijual lagi Insya Allah masih kebahagiaan Pokoknya naik langsung aja Contohnya ini EPV baru kemarin Sudah terdp, tipe SGX Yang uh, PP Arena tipe Pak SGX Tahun berapa nih? Nah, ini tahun 2008 Memang kondisinya sangat bagus ya teman-teman Insya Allah mobilnya bagus-bagus harganya pun masih sangat murah-murah ya teman-teman gitu -teman. yang tadi saya Uraikan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf mohon dimaklumi saya tutup wab Taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses terus auto.